Zodiak yang pertama adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mendapatkan seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana mana di sini dikategorikan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki melimpah dengan melakukan perubahan di bulan Mei tahun 2021. Di sini ada dua perubahan yang perlu dilakukan yang dimana mana di sini disarankan seorang Gemini Mengkontrol kembali kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan badan. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kepubusan di dalam bekerja, dan diprediksi yang kedua di sini disarankan kepada seorang Gemini, baiknya mengontrol pekerjaan karir, yang dimana di sini akan berbuah manis kepada keuangan kehidupan Gemini sendiri di bulan Mei tahun, 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik opsort. Secara umumnya, kenaik opsort itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini mengembangkan seorang gemini akan mendapatkan rezeki yang dimana mana di sini seorang gemini disarankan untuk mengontrol kembali keuangan kesehatan yang dimana mana di sini akan tercipta kehidupan yang berdampak positif yang didukung penuh oleh pasangan serta sahabat-sahabat gemini sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah desain secara umumnya desain itu diartikan pencerahan pemberi masukan mendapatkan kecerahan serta mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kehidupan yang akan lebih bagus didapatkan oleh seorang gemini di bulan Mei tahun 2021 dengan mendapatkan rezeki yang berlimpah yang dimana di sini disarankan seorang gemini mengkontrol kesehatan dan mengkontrol pekerjaannya yang didukung oleh pasangan serta orang-orang terdekat gemini sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah 9 of pentacles ataupun 9 koin. Untuk sudik yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersodiak libra yang dimana disini disarankan seorang libra mendapatkan rezeki berlimpah dengan melakukan perubahan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang libra disini disarankan adalah menata kembali keuangan meniti kembali keuangan mengkontrol pengeluaran pendapatan yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansial seorang libra sendiri dan di disini juga disarankan kepada seorang libra baiknya menjaga kedisiplinan di dalam bekerja Menjaga pola istirahat yang dimana di sini menjaga kepuusan di dalam bekerja, yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan Libra sendiri dan untuk support energinya adalah page of cup Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan rezeki berlimpah, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Libra untuk menata meniti kembali pengeluaran pendapatan serta di sini menjaga pola istirahat, menjaga kedisiplinan bekerja yang dimana di sini berdampak positif kepada kehidupan dan untuk membahagiakan keluarga serta anak libra sendiri. serta di sini seorang libra akan mendapatkan doa dan dukungan dari anak libra sendiri. dan jika kartu desain kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan pencerahan, perubahan hidup akan dirasakan oleh seorang libra di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang anak dan keluarga selalu mendoakan seorang libra agar semakin bahagia dan selalu mengontrol keuangan pekerjaan dan kedisiplinan di dalam kerja yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan di perasaan sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah three of Cups, ataupun tiga piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris yang dimana di sini digambarkan semang aris akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan melakukan suatu perubahan Perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang aris di sini ada dua kategori. Yang pertama, menjaga kromatisan kebahagiaan di dalam hubungan asmara, yang dimana di sini seorang aris akan selalu didukung oleh pasangan, disupport oleh seorang pasangan, yang dimana tercipta kebahagiaan, dan akan mendapatkan pintu terus yang terbuka di bulan Mei tahun 2021 dan di perubahan yang kedua di sini. Seorang aris perlu menjaga pola istirahat, yang dimana di sini menjaga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 Seorang arus akan mendapatkan resti melimpah yang dimana di sini seorang arus perlu melakukan perubahan dalam kategori menjaga hubungan asmara sama pasangan dan menjaga pola istirahat yang dimana di sini akan tercipta kedisiplinan bekerja yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat aris sendiri serta orang tua aris sendiri dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Kecerahan hidup akan didapatkan oleh seorang Aris di bulan Mei tahun 2021 apabila melakukan perubahan yang disarankan yang dimana disini sini didukung penuh oleh orang tua serta orang-orang terdekat Aris sendiri dan tujuh zodiak yang keempat adalah Six of One ataupun enam tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan melakukan suatu perubahan. Dan di sini yang perlu dilakukan oleh seorang Cancer. Ada di dalam tiga kategori: yang pertama, seorang Cancer perlu melakukan suatu kedisiplinan, menjaga kembali ke pekerjaan serta fokus kembali untuk bekerja, di mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, keuangan, dan mendatangkan rezeki kepada seorang Cancer. Dan yang kedua, di sini disarankan kepada seorang Cancer, baiknya menjaga rekan ataupun partner, menjaga persahabatan, menjaga pertemanan, karena di sini digambarkan rezeki seorang cancer datang dari salah satu rekan ataupun sahabat cancer sendiri dan dikadeksi yang ketiga di sini digambarkan seorang cancer baiknya menjaga pola kesehatan yang dimana di sini adalah kunci kesuksesan dalam mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Mei tahun 2021 dan support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu dia seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di sini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan melakukan suatu perubahan yang dimana di sini dikategorikan seorang cancer baiknya menjaga silaturahmi hamil dengan rekan-rekan sahabat di sini disimbolkan rezeki seorang cancer di bulan Mei datang dari salah satu rekan ataupun sahabat cancer sendiri dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, ketiga di sini mengempatkan kecerahan hidup perubahan hidup serta yang memberikan pencerahan kepada kehidupan seorang cancer di bulan Mei tahun 2021 adalah dari seseorang sahabat yang merupakan sumber rezeki dari seorang cancer di bulan Mei tahun 2021 dan di sini disarankan kepada seorang cancer baiknya menjaga kesehatan untuk menjaga kedisiplinan di dalam pekerjaan yang berlaku positif kepada keuangan finansial cancer sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan rezeki melimpah dengan melakukan perubahan di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak domini, yang kedua zodiak ritha, yang ketiga zodiak Iris, dan yang keempat adalah zodiak cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki melimpah dengan melakukan suatu perubahan di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat.